Salam sejahtera semua, apa khabar? Dalam video ni saya nak menerangkan tentang metodologi pendidikan khususnya tentang kajian kuantitatif Seperti mana yang kita tahu penyelidikan boleh dibahagikan kepada dua kelompok besar iaitu kuantitatif dan juga kualitatif Kalau kita lihat kataan kuantitatif dan kita tahu bahawa dia lebih menumpukan kepada kuantiti manakala untuk kajian kualitatif pula dia lebih menekankan kepada kualiti. Maksudnya macam ni? So, kita buat kajian kuantitatif untuk menyokong dapatan kajian kita, kita ke arah kuantiti. Maksudnya, cari sebanyak mungkin untuk menyokong dapatan kita. Kalau kita nak buat kajian kuantitatif tapi kita hanya dapatkan 10 orang sampel, lho, itu tidak mencukupi sebab terlalu kecil untuk dijadikan sebagai sokongan kepada dapatan kita ataupun hasil kajian kita lah. Kualitatif pula lain, dia lebih tertumpu kepada kualiti uh, sampel ataupun kualiti bahan yang kita hendak kaji. So kualitatif ni contoh kalau kita buat analisis teks, kita buat analisis wacana semua tu, kita boleh analisis satu teks, satu novel, kita uh, buat kajian bahasa seperti uh, dialect theology. kita tanya dua tiga orang informan tu memadai sebab kualiti tu ada di sana, kita tidak perlukan kuantiti. Uh, uh, kalau dari segi ke mana yang lebih senang sebenarnya kuantitatif lebih senang sebab kita hanya perlu edarkan borang soal selidik dan kemudian mengumpulkan kembali dan membuat uh, analisis secara kuantitatif itu agak senang sebenarnya. Yang kualitatif pula nampak macam simple sikit tapi dia memakan masa yang panjang. Contoh kalau kita buat analisis wacana, kita perlukan masa yang panjang untuk baca, analisis, lepas tu untuk pastikan uh, interpretasi kita tu betul. Tu agak susah sebenarnya kalau kualitatif. Tapi dalam kajian bahasa memang kualitatif sering digunakan. Uh, ada juga kaedah yang kita campur kedua-duanya. Boleh. Itu dimanggil mixed method ataupun kajian campuran. Kita boleh gunakan sedikit kuantitatif, Kita boleh gunakan sedikit kualitatif. Yang mana lebih uh, sesuai. Baiklah. Kalau jenis-jenis kajian kuantitatif ni kita ada berapa jenis. Tapi yang tiga kelompok tu besar ni adalah satu, eksperimen. Kalau bahasa Inggerisnya ni experimental. Experimental ni adalah macam kita buat kajian sains lah. Contoh kalau bahan kimia A dicampur dengan bahan kimia B. Dan dapatan tu kan kuantitatif, dia bukan kualitatif. So dia keluarkan semua nombor-nombor tu ah, tu eksperimen. Kuasa eksperimen tu pula ataupun uh, dipanggil separa eksperimen ialah dia tidak terlalu mengawal uh, pemboleh ubah tu. Maksud dia dia seolah-olah eksperimen tapi dia tak kawal semua faktor. Kalau dalam eksperimen dia kena kawal semua. Kalau kita buat kajian sains kita kena pastikan dia uh, bahan kajian tu tidak diganggu. Tapi kalau kuasa ni dia masih boleh diganggu. Yang selalu kita uh, dengar ialah pre-test, post-test. Contoh kita buat kajian kepandaian pelajar kan. Sebelum dia ambil sesuatu, kita bagi dia test. Lepas tu dah kita bagi contoh latihan ke apa. Lepas tu kita bagi lagi satu test tu. dipanggil panggil pre-test, post-test. Kenapa dia kuasa eksperimen? Sebab kita tak kawal pun apa yang berlaku di antara. Contoh kalau dia balik rumah. Kan, dia balik rumah, dia tanya kawan, semuanya kita tak kawal Yang tu dipanggil kuasai eksperimen Tapi dalam kajian kuantitatif Yang paling popular sekali ialah survey ataupun soal sidik Yang kita selalu tengoklah kan Orang edarkan sebuah soal sidik dan untuk kita jawab tu yang paling uh, popular Dan dalam video ni saya nak terangkan lebih lanjut tentang kaedah yang ketiga ni Iaitu soal sidik ataupun survey Baiklah, untuk uh, kajian kuantitatif Pertama sekali anda harus pastikan persoalan kajian ataupun objektif kajian anda tu lebih ke arah kuantitatif. Kalau anda kalau persoalan ataupun objektif anda tu lebih ke arah kualitatif dan tidak sesuai untuk kita gunakan kaedah kuantitatif. Macam mana kita tahu? Contoh, kalau persoalan kajian atau objektif kajian tu boleh diukur secara mutlak. Contoh satu, mengenai pasti kekerapan penggunaan Facebook dalam kalangan pelajar. Kekerapan penggunaan tu kita boleh Uh, ukur ataupun kita boleh uh, kaji secara mutlak. Contohnya, kalau kita bagi dia pilih berapa kali? Satu kali, dua kali, itu mutlak. Kalau dia pilih dua, dua lah jawapan dia. Kalau kualitatif, kita pula yang kena agak-agak. Contoh dia kata, uh, berapa kalikah anda menggunakan uh, Facebook? Saya kata, mungkin satu minggu tu saya tak pastilah mungkin dalam dua kali, tiga. Yang tu lebih ke arah kualitatif kita pula yang kena agak. So, kalau kalau ke arah uh, kuantitatif ni kena mutlak. So, bila kita tanya soalan kekerapan rupanya, kita terus bagi. Contoh, sekali seminggu, dua kali seminggu. Kita dah bagi mutlak untuk dia jawab. Yang tu sesuai untuk dijadikan kuantitatif. Satu lagi ialah uh, persoalan kajian ataupun objektif kajian kita tu memerlukan penggunaan uh, analisis statistik ataupun kaedah-kaedah uh, uh, statistik. Contohnya, nombor-nombor Menentukan pertalian antara jantina dan kekerapan penggunaan Facebook. Soalan macam ni memang ke arah kuantitatif Sebab kalau kita buat kualitatif Susah kita nak jawab soalan ni Ataupun susah kita nak mencapai objektif ni kan Kalau kita buat secara kualitatif Macam mana kita nak tahu pertalian dan jantina ke depan Betul tak? So kita kena gunakan statistik So kadang-kadang kita kena uh, pastikan Soalan yang kita bentuk dalam uh, kajian kita tu Memang sudah menjurus ke arah sama ada kuantitatif ataupun kualitatif Kita bukan main letak sahaja persoalan tu Kita kena fikir betul-betul Kalau kita nak mengukur secara mutlak Mengukur secara uh, statistik dan pastikan uh, persoalan tu di, dipilih secara betul Okay, maksudnya ke, boleh, di, boleh diukur ataupun boleh dikira Baiklah, uh, perkara ketiga yang kita harus kawal ialah size sample Kalau dalam kualitatif Even kita interview seorang pun kita boleh teruskan kajian tapi seorang itu haruslah uh, informan yang betul-betul boleh berikan dapatan kajian yang banyak. Contoh kalau kita interview seorang yang menggunakan bahasa, kita akan tanya dia sampai lah kita dapat pelbagai ber perkataan. umpamanya Betul tak? Tapi kalau kita tanya seorang tu, tapi dia hanya mampu bagi sedikit then kita tak boleh Teruskan kualitatif, kajian kualitatif Tapi untuk kuantitatif kita tidak perlu risau tentang soal itu Kita hanya pergi dan carilah sebanyak mungkin uh, populasi yang kita boleh cari Saya sampel lah mengikut populasi Contoh, populasi Unimas ada 15,000 Tapi kajian kita hanya melibatkan 50 orang Agak-agak cukup tak? Memang tak cukup kan? 15,000 tapi kita tanya 50 orang Lepas tu kita buat andaian bahawa itulah persepsi belajar UNIMAS tu salah sebenarnya. So macam mana kira? Dia ada formula dia kalau kita belajar secara lanjut dalam kuantitatif nanti memang kita akan tahu cara pengiraannya tapi kalau nak mudah kita boleh gunakan uh, sample size calculator yang dah wujud di internet ada dalam perisian SPSS juga. So contoh yang ni kalau populasi 15,000 kita masukkan sini what is your population size kita masukkan populasi. andaian populasi itu. Lepas tu kat bawah ni dia akan terus keluarkan jumlah yang kita kena uh, masukkan dalam kajian kita Contoh kalau kita nak kekalkan kajian RM15,000 kita perlu sekurang-kurangnya 375 responden. Contoh Alright. Tapi untuk uh, projek tahun akhir ataupun uh, kajian di peringkat sajana mudas Biasanya kita tak perlu anda capai uh, nombor angka yang mutlak Ataupun besar ni lah. Contoh kalau 375, anda hanya perlu cari separuh. Contoh dalam kes ni mungkin 150 pun dah memadai. Tapi kalau kurang daripada 100 tu, terlalu sedikit untuk kajian kuantitatif. Baik. Kita Kalau anda buat proposal ke, anda buat cadangan kertas cadangan untuk kajian kuantitatif, pastikan nombor tu adalah cukup. Bukan terlalu kecil. Contoh kita nak tanya 50 orang, 3 bulan tu tak cukup. Alright. Kaedah persamplean pula. Contoh kita dah tahu kita kena cari 300 orang pelajar. Contohnya kita kita kena pilihlah kita nak secara rawak ke kita nak buat secara uh, bertingkat. Kalau rawak ni maksudnya kalau uh, 300 pelajar kita hanya edahkan kepada siapa sahaja kita tak kisah dia kira fakulti apa. Di mana-mana contoh fakulti ni boleh ramai 100. Contoh FBK tiba-tiba ada 100 orang tapi FK 2 orang. FSKPM 3 orang. Yang tu dipanggil rawak. Kita tak kisah. Tapi rawak sebenarnya tak bagus. Contoh macam kes ni. Tiba-tiba 100 daripada FBK. 2 daripada FK. 2 daripada FS, FSKPM. Kan tak berapa, tak berapa bagus sebab dia macam bias kepada FBK. Lepas, uh, kan tak sesuai. So lebih baik kita gunakan uh, pilihan bertingkat. Stratified sampling. Maksud di sini ialah kita tentukan dulu peringkat-peringkat yang kita nak dan setiap peringkat itu atau strata itu kita pilih berapa. Contoh Uh, daripada kita ambil 300 secara rawak kita boleh ambil 30 daripada setiap fakulti. Sama juga 300, betul tak? Seperti ini kita pilih 30 sah 30 sahaja secara rawak. Contoh ABK kita ambil mana-mana jadi ke 30 Satu lagi, uh, fakulti lain kita ambil mana-mana 30, kita kumpulkan sampai kita dapat 300 Faham? Ataupun kalau kita kaji di pengkat fakulti saja, contoh ABK saja, uh, kita ada 4 tahun pengajian jenis-jenisnya, ataupun 3 tahun pengajian kita boleh ambil tahun 1, kita ambil 20 Tahun dua kita ambil 20 macam tu. Tu dipanggil persampilan bertingkat stratified sampling. Ah ni dia lah. Bayangkan suatu satu ni kumpulan 1, suatu dua ni kumpulan 2, ah suatu tiga ni so setiap kumpulan ni kita ambil secara rawak dan kita dapatkan total yang kita perlukan. Yang ni sebenarnya persampilan bertingkat ni so dia sampling ni adalah paling bagus dalam kajian kuantitatif sebab dia lebih terkawal dan dia juga memenuhi kriteria kita yang kita nak. Contoh kalau kita nak Uh, jantina, kan? perempuan dengan lelaki. So, kita boleh tetapkan perempuan kita nak lima puluh, lelaki kita nak lima puluh. So, dia ada dalam seratus orang lelaki tu kita ambil mana-mana lima -mana puluh. Dalam seratus orang perempuan tu kita ambil mana-mana lima -mana, puluh. Itu so, dipanggil stratified sampling. Instrumen pula. Selepas kita tentukan sampel kita perlu tu, contohlah 300, kita perlu tentukan instrumen pula. Tapi dalam survei, paling biasa ialah borang soal selidik lah. Questionnaire kan yang kita selalu dengar. Bila kita nak tentukan question yang pula, kita kena uh, reka bentuk secara betul. Kalau salah, dia tidak dapatkan, uh, tidak akan dapat data yang kita nak lah. Contoh, kita nak buat A tapi kita tanya B. Macam mana nak jawab A? Betul. Kita nak tanya persepsi tapi soalan kita semua tentang uh, gaya hidup mumpangnya. So, tak berapa. Betul. So, kita kena pastikan apa yang kita tanya itu adalah sama dengan apa yang kita kendaki dalam objektif. Seperti yang ni, um, instrumen kajian contoh. Kita boleh buat... Secara sendirilah contohnya tapi biasanya kalau kita buat kajian kuantitatif ni kita tak boleh harapkan di sini mana yang kita tahu semua tu kan so lebih baik kita rujuk dengan kajian-kajian lepas contoh jika objektif anda adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara online contoh jika kita, kita nak buat persepsi pelajar tentang online learning kita hanya perlu pergi ke Google Scholar umpamanya cari survey survey Uh, yang telah dibuat di, uh, oleh kajian-kajian lepas kita tengok soalan-soalan yang dia tanya contoh kalau saya pergi ke Google Scholar sekarang bila saya type survey on, online learning saya akan dapat banyak kajian sini so hanya perlu satu contohlah saya pilih yang ini satu ok kita pergi ke soalan ni dan yang cont contoh tu ha, tengok kita soalan apa yang dia tanya lepas tu kita adaptasi ke, ke dalam instrumen kita kalau yang ni dalam versi bahasa Inggeris umpamanya, kita boleh tukar ke bahasa Melayu. Tapi, bila kita buat macam tu, kita tidak boleh buat tanpa citation. Masih kena letak citation. Contohnya, saya ambil daripada artikel ni, saya kena cite. So, macam ni. Bila kita buat buat langsung dia letak semua soalan tu datang daripada sumber yang satu. Kita boleh rujuk berbagai sumber. Contoh, bahagian A kita ambil daripada sumber satu. So, kita tulis. Bila kita kita buat dalam kertas cadangan tu, kita kata bahagian A ni soalan-soalannya di didapati ataupun direka bentuk melalui rujukan A. Okay, bahagian B pula melalui rujukan B boleh. So, instrumen kita tu bukan merujuk kepada satu kajian saja, Dia boleh merujuk kepada pelbagai kajian. Yang pasti ialah soalan yang kita tanya tu memang menepati apa yang kita kena Contohlah kita tengok pula ni. Contoh artikel saya kan. Kita nak buat persepsi. So, anda anda tengok dulu soalan saya. Contoh kalau anda ni betul, nah, kita ambil soalan tu. Walaupun kadang-kadang kajian dia tak bagi lengkap secara lengkap kuesioner tu ataupun borang soal selidik tu kita boleh kita masih boleh rujuk melalui laporan dapatan dia kan kita masih boleh ambil dia punya soalan tu kita masukkan dalam kita punya borang soal selidik itu yang dimasukkan dengan rekabentuk a uh, instrumen tu bukan kita main letak tanpa rujukan kita kena tahu dulu rujukan yang kita rujuk contoh tadi lah kan contoh yang saya nyatakan tadi kita tengok dulu soalan yang kita oleh ditanya oleh kajian lepas sebab kita ambil dalam kajian kita lepas kita bagi citation yang ni kita rujuk daripada mana faham so instrumen yang kita hasilkan tu mungkin mengandungi soalan-soalan daripada kajian-kajian yang berbeza so, kita letak sajalah dalam laporan tu kita kata uh, pembentukan instrumen ini uh, dibentuk melalui uh, kajian A kajian B kajian C okay. ni contoh boleh dalam bentuk uh, poin macam ni Ataupun sekarang lebih mudah kita guna Google Form kan. Tapi still, kita kena pastikan soalan-soalan kita tu menepati kehendak kita. Contoh kalau kita nak tanya tentang mesra pengguna ke tak, pastikan soalan-soalan kita tu betul. Skala ni pun betul. Biasanya skala paling tinggi, paling positif. Skala paling rendah, paling negatif. Biasanya kita skala satu ke lima lah. Kalau nak sampai ke tujuh tu terlalu besar. So, satu ke lima tu cukup. So, satu tu negatif, lima tu positif. So, kalau ada setuju, 5 uh, jadi sangat setuju, kalau 1 uh, jadi sangat tidak setuju. Dia macam tu. Makin besar nombor tu, makin makin tinggilah. Okey. So kaedah pengumpulan data pula senang, kalau kuantitatif ni senang. Okay. Bila kita dah siapkan buang soal selidik tu, dah siap kita kalau kita dah buat pilot testing, kajian rentis, kita dah uji sikit, kita tanya beberapa orang, check kalau ada kesalahan bahasa semua tu, dah siap kita edar kepada kumpulan sasaran kita. Contoh kalau kita nak 30 responden setiap fakulti, kita pastikan setiap fakulti tu sekurang-kurangnya ada 30 orang yang telah menjawab. Ni kita dapat apa yang kita nak. Ni. Tapi yang paling penting ialah dalam muka depan di muka depan tu ataupun di atas kalau kita guna, guna gua, kalau kita guna Google Form, pastikan atas tu dinyatakan dengan jelas bahawa uh, tujuan kajian dan kenapa Data-data ini dikutip, takut nanti dia orang kata kita salah guna dia punya data pula kan So kita pastikan data-data yang kita gunakan tu adalah untuk tujuan akademik sahaja Analisis pula, ni senang kalau analisis ni, dia ada dua jenis Tapi yang selalu pelajar guna ialah deskriptif, tu paling senang sekali Deskriptif ni kita gunakan jumlah kekerapan, uh, total lah berapa orang Contoh, ataupun mean, purata ataupun peratusan Kalau nak buat kajian uh, relationship pertalian semua tu, kita kena gunakan peratusan uh, statistik anova t test gitu. ni kita akan belajar kemudianlah. Tapi biasanya yang paling senang adalah deskriptif. Contoh kalau kita ambil balik yang ni kan kita boleh purata. Contoh saya kalau saya tanya 300 uh, responden kebanyakan menjawab 3 umpamanya dan saya boleh lapur secara purata 3. So untuk untuk statement ini kita kata 3. Maksudnya level dia uh, tidak pasti. Yang ni pula contoh majoriti dapat 4. So kita menjawab 4 poin berapa. So yang tu secara uh, apa deskriptif ataupun peratusan. Berapa peratus jawab satu, berapa peratus jawab dua, semua tu. Tu dari segi peratusan. Yang tu paling senang untuk kita uh, laporkan. Boleh faham lah eh, deskriptif tu. Tapi kalau kita nak kata um, apa, analisis secara pertalian. Kaitan jantina dengan kekerapan macam tu. dan uh, kita kena buat ANOVA kita semua tu. Yang tu kemudianlah Yang penting kita kena faham apa yang kita nak kaji dari segi uh, tujuan kajian kita. Baiklah itu saja untuk video ini. Yang penting anda harus faham apa beza kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif tu memang kita hendak menggunakan kuantiti. So bila kita buat survey, kita buat kajian apa sekalipun, kita pergi sebanyak mungkin responden. Kita cari sebanyak mungkin responden. Tak boleh bergantung kepada responden yang sikit. Tapi bila kita buat borang soal sedikit tu pula, kita kena pastikan soalan-soalan yang kita tanya tu memenuhi objektif yang kita kentaki. Kalau kita tanya persepsi pelajar tentang penggunaan Facebook umpamanya, dan soalan-soalan kita haruslah menepati persepsi penggunaan Facebook bukan tiba-tiba tanya benda lain. Dia faham? Okay, baiklah. Itu sahaja uh, untuk sesi ini. Kalau ada apa-apa, boleh tanya uh, di ruang komen ataupun tanya secara uh, PM. Terima kasih.